Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasul Salam Rahayu Salam Om Salam Sejahtera Sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai Kepada yang terhormat Para tokoh agama dan para bini sepuh Yang ada di Nusantara Sehat selalu Dan teman-teman kreator YouTube Yang ada di Tanah Pulau Jawa Rahayu Kesempatan malam hari ini Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W dengan rahmat dan perlindungannya kita masih bisa saling menyapa dan bersilaturahmi Bismillahirrahmanirrahim kesempatan malam hari ini senang bisa berjumpa lagi bersama saudara-saudaraku yang ada di tanah pulau Jawa tanah air kita kebangsaan kita Republik Indonesia ini dengan anugerah dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya Mari kita ucapkan rasa syukur kita Untuk menikmati kehidupan alam semesta ini Namun kajian malam hari ini Dengan malam rabu Yaitu Kliwon Selasa Kliwon Kita akan sedikit memberikan bedahan kajian dimana untuk mengenal sosok hadirnya ratu adil dengan tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita hayati lagi yang harus kita tafakuri lagi dimana dengan empat unsur alam yaitu tanah air dimana semua itu ada dalam unsur di tubuh manusia tentunya kita harus mengedepankan hati nurani kita untuk kajian malam hari ini dengan apa yang kita ketahui dari kajian nasihat ditunjuk ilapat dari para leluhur Nusantara saudara-saudaraku punten para kepada para tokoh yang ada di Nusantara dengan izin dan rahmatnya kita saling menyapa untuk saling satu sama lain mengingatkan di mana tugas-tugas dengan perbedaan menjadi kesatuan yang akan cinta tanah air dengan berjuang tanpa pamrih untuk membawa suatu perjalanan yang mungkin bisa bermanfaat buat keluarga, lingkungan, masyarakat, terutama diri pribadi. Mari kita bersama-sama untuk Belajar lebih baik dari perjalanan-perjalanan yang dimiliki oleh saudara-saudaraku semuanya. Untuk saling mengingatkan dengan hadirnya sosok Ratu Adil ini, haruslah dengan pikiran jernih, hati yang kokoh. dan terutama buat saudara-saudaraku jangan keliru dan sedikit koneksinya yaitu sedikit kurang bagus malam hari ini saya menyapa teman-teman semua Jangan ragu, jangan goyah. Lakon-lakon dari apa yang dilakonkan oleh saudara-saudaraku semuanya, di mana kita sebagai generasi anak muda haruslah mempunyai mimpi yang besar, mimpi pantang menyerah, pantang mengeluh dimana untuk meraih cita-cita kita semuanya dalam arti satu kemerdekaan terutama kemerdekaan dalam lahiriah dan batiniah untuk satu pemahaman yaitu gotong royong membawa Indonesia dalam kesejahteraan karena saya pribadi dan rekan-rekan yang ada di tanah pulau Jawa ingin ataupun berusaha untuk mengkokohkan tali persaudaraan karena tanda-tanda yang kita lihat dari kejadian alam peristiwa di tahun ini, takjalinnya ataupun nampaknya tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alamnya sudah beberapa kita ketahui bahwa kejadian di tahun ini haruslah kita bisa memaknainya dengan. Hati nurani kita dari lubuk hati yang paling dalam, karena ini adalah sebuah ucapan di mana kita yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir di mana. Kesatria-kesatria tanah pulau Jawa ini sangat dibutuhkan Untuk menjaga keseimbangan Baik itu Dari hal pribadi Dari hal umum Dari kalangan lembaga Dari kalangan pemerintah Dari kalangan tokoh agama dari kalangan para bini sepuh, tentunya alam mengingatkan kita semua bahwa di mana kita harus mengingatkan satu sama lain bahwa apapun itu bentuknya, jenisnya, kejadiannya, peristiwanya ini kehendak dari Allah yaitu empat unsur alam yang saya ingin bahas dimana tentang raga kita antara akal kita hati kita untuk kokoh, jangan sampai goyah dimana satu kajian kita untuk saling mengingatkan tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa yang saya bikin videonya sebelumnya semoga bisa bermanfaat namun perjalanan ini jangan dikaitkan dengan hal-hal keegoisan dalam diri kita. Jangan mengaku, jangan pernah diaku kelebihannya kepintarannya, kekuasaannya. Hakikatnya ini milik Allah oh, Subhanahu wa taala. Jangan punya rasa memiliki karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke Sang pemiliknya, kita manusia meninggalkan tulang belulang, yaitu bukti nyata di mana jasad yang disebut kulit darah akan termakan oleh waktu, namun ruh kita tentunya akan... Buat saudara-saudaraku, mungkin sudah mengetahuinya. Namun, malam hari ini, coba kita renungkan lagi yang disebut empat unsur alam ini, tentunya ada di dalam rangka kita. Buat teman-teman saudara-saudaraku semuanya, mari bangun kesadaran kita akan kebodohan kita. Untuk berpasah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat dan lebih rendah daripada binatang. Bila mana manusia lebih mulia daripada malaikat, bisa sedikitnya mengontrol. Nafsu yang ada di dalam diri kita dan lebih rendah dari binatang selalu mengikuti hawa nafsu dalam diri kita. Tentunya, mari kita renungi lagi, mari kita kaji lagi raga kita, jiwa kita, untuk bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain karena kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling menghormati, saling menjaga dan di malam hari ini semoga diberikan kemudahan kelancaran, apa yang diinginkan yang menjadi cita-cita saudara-saudaraku semuanya menjadi kun payaku dan mohon maaf bila ada kata ucapan dari saya pribadi dengan wujud kasar ini saya manusia biasa manusia yang ciptakan kersaning Allah hanya ingin menyampaikan beberapa mungkin peristiwa pengalaman dari saya pribadi dan Terima kasih yang sudah mengikuti saya Buat tangguh Bahtara, Selamat malam Sehat selalu Buat saudara saya Kemarin saya mungkin Mengikuti sedikit Pertemuan dari para bini sepuh Undangan-undangan Untuk Kajian Berdiskusi Tentunya ada beberapa hal yang mungkin ntar saya akan tuangkan, diuraikan ke sebuah video Dan mohon maaf saya tidak bisa mempublikasikan tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat Ya, sehat buat saudara-saudara kita yang ada di Tanah Pulau Jawa dan sekali lagi saya sampaikan saya tidak bisa mempublikasikan tokoh-tokoh sepuh ataupun tokoh-tokoh agama yang ada di kota Jawa Barat namun saya akan uraikan dengan bahasa saya bahasa umum semoga bisa dicerna buat teman-temanku semuanya saudara-saudaraku yang memiliki perjalanan spiritual tentunya kita berbeda kendaraan namun satu tujuan untuk gotong royong membawa Indonesia menjadi mecesuar dunia kemakmuran terutama keadilan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia sebagai pelaku tentunya jangan tentang menyerah jangan pantang mengeluh kita percaya akan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita sebagai manusia tetap harus berusaha, berdoa, dan minta bimbingan, petunjuk untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan-perjalanan kita membawakan keselamatan bagi dunia akhirat dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada ucapan kata yang kurang berkenan dan kita akan bahas video selanjutnya dengan beberapa yang mungkin peristiwa kebelakangan yang saya alami dan bila mana ada pesan ataupun nasihat boleh Tulis di dalam komentar Saya dari Jawa Barat Sampurasun Rasun Buat semuanya Dan Kita Berdoa bersama-sama Untuk saling menjaga Satu sama lain rahayu, rahayu Rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh